Pada hari ini kita bersiap untuk pembelajaran luar, luar kelas ke Taman Dolan Yaitu di hari Rabu, 15 Maret 2023 Semuanya dalam keadaan sehat Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini Bapak Mustafim diperhatikan ya semua siap istirahat di tempat gerak Pada Bapak Mustafim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala la haula wa la quwwata wa illa billah amma ba'ad Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping khususnya kelas 5 yang mendampingi putra-putri kita pada kegiatan PLK pada pagi hari ini segenap panitia Mama-mama semuanya Bapak, Ibu, Bani, Murid kelas 5 Yang saya hormati Anak-anak semuanya Yang saya banggakan, yang saya cintai Mana semangatnya? Ini semangatku yang Mana semangatnya? Ini semangatku Tepuk semangat Huh, ha huh? Hu-ha huh. Tolong perhatikan yang pertama anak-anak semuanya kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah pada hari ini Rabu 15 Maret 2023 Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas Insya Allah di Taman Dolan, Batu Malang Kemudian yang kedua, sholat salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya umatnya nanti senantiasa mendapat syafaatnya dia ya, milkiat yang amin. Ya alamin. Anak-anak semuanya tolong diperhatikan. Yang pertama yang perlu disampaikan mewakili sekolah kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Bapak Ibu Wali Murid terutama Mama semuanya yang telah bersama-sama Bapak Ibu Dewan Guru atau Guru Wali Kelas 5 untuk mensukseskan kegiatan kita kegiatan PLK pada hari ini segenap pikiran waktu tenaga dan sebagainya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari kami dari sekolah Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya coba diperhatikan Ini Alhamdulillah semuanya sudah dibentuk loh Kelompok sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing Halo, halo, hei, hei, perhatikan sini, ndak usah lihat belakang Lihat di depan, ayo perhatikan Pak Mus ya. Kelompok sudah dibentuk. Mohon maaf, anak-anak semuanya, tidak ada yang... Ayo, tidak ada yang keluar dari kelompoknya. Ya, ikuti petunjuk dari pendamping. Insya Allah, dua kelompok sudah ada pendampingnya masing-masing. Bapak, ibu, guru, SD, Kemudian dalam kelompok ada ketua kelompok nah, Jadi strukturnya itu nanti mengikuti pendamping Setelah itu ada ketua kelompoknya Nah anggotanya itu mengikuti apa yang telah disepakati bersama-sama Terutama kegiatan-kegiatan ketika berada di, di tempat Kemudian berikutnya anak-anak semuanya Halo Jangan sampai ketinggalan Barang-barang bawaannya Ya Mulai dari kaos kaki Yang paling kecil Sampai tasnya Ya Kelananya, bajunya Mulai berangkat apalagi nanti Ketika sudah selesai acara Jangan sampai Lupa Barang-barang bawaannya Botolnya, kemudian Pakaiannya dan sebagainya Segera itu mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Ya, coba kompak, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat rajin haji. Orang tua dihormati, guru-guru ditaati, teman-teman disayangi, di sekolah berprestasi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Islam, Islam, Islam. Ya, ya. Ya, ya. Moga usah untuk membindahkan. Ya siap semuanya siap Sebelum kita berangkat Kita berdoa kepada Allah Semoga dari perjalanan Dan kita pulang kembali ke sekolah kita Dalam keadaan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma warahmatullahi wabarakatuh wa Tak benarlah di situ benar ada ikhlasnya Allah melainkan rahmat inilah yang terwahat. Tak benar hadirnya min azwa jinah fadzilliyah jinah kuratau ayunin wajahnya rumit dan ramah. Api jahanya makin asal. Manisnya manisnya rasa terpelupa. Terpelupa aja situ nya hasanah pada akhirnya hasanah wakilnya datanglah. waramsan ya ini beli keselamatan ya ini laa maani rohid raditu islam diina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbizirni ilmaa wa zikri Mari so -so -so. <tuk> Satu. Satu. Dua. Cekrek cekrek. Ketika cekreknya sudah kali, dornya sudah kali. Cekrek cekrek cekrek. Ya, dua kombinasi kan? satu dua di satu dua cekrek, dor cekrek, cekrek, cekrek, dor cekrek, cekrek, kita cekrek, dulu cekrek, ya. kita latihan dulu satu, tiga. Okay, Ya, jadi kita luar biasa atau tidak? Luar biasa! Eh, ternyata kasih luar biasa semangat, semangat. <San> Kita luar biasa atau tidak? Luar biasa! Ya udah, itu saja mungkin Terima kasih, Mas Mas, terima kasih Mohon maaf Terima kasih, Es Kami harap dijaga sampai nanti Semoga kita bisa ketemu lagi Dengan disitu, ayo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik. Semua bersyukur. Semua sayo Sayo sayo sayo saling Mari kita, kita semuanya siapkah cari di mari untuk kita bersuara. Kami mari sini untuk semuanya mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi itu semuanya siapkah. -ba. Ayo semuanya siapkah. Kalau siap kita datang lagi. Letak. baik kita semuanya siap tangan-tangannya oh, ke ketahuan sebelah kiri baik mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ada empat binatang en www.web. ada nama pod a once you go on the namanya Pada memberikan kumbang. Ya. Selain itu juga ada beberapa binatang yang tidak <bengata>, <hanging anva> mm. <like> lucu <Hal physically> ya. <uchen> dan imut memberikan namanya Keli. apalagi Masih lagi yang pendek punya ekor panjang dia mencontoh darah-darah pesek namanya kutapir. Ya ya Oke, kita yang selalu ada dan banyak sekali di mana-mana selalu banyak itu di mana-mana Ini dia, ini dia, ini dia, Ciao ciao Hai, Ha. ketika kakak teriak ya 1 2 3 4 1 2 3 4 kita coba dulu 1 2 3 Untuk cara memainkannya seperti ini ya Kakinya hmm. di naikkan ke tempatnya Kemudian ujung kaki ditempelkan di tiang Oke kemudian kaki kan Takannya sangat berpegangan di tiang ya Kemudian dicari ke seimbangkan Tekan kaki kiri dinaikkan Sudah seimbang apa yang terjadi jalan Kemudian kakinya beri -kaki intik awal Oke Baik siapa yang berani Oke apa yang berani Ayo Abi. Nah kanan kiri. Kanan kiri. kanan kiri kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Oke terima kasih Abi. Tangan dulu ya Tangan sama kakinya bareng Satu dua tiga Kanan W Kiri Kanan kiri W Kanan, kiri. kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri kanan, kiri, kanan, kiri Oke terima kasih ya Mbak Berpegangan pada pundak teman depannya Kemudian berjalan kanan dulu atau kiri dulu ya Yuk, satu dua tiga kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nah, kiri. kiri. Nah, seperti itu ya. Sudah oh. teman <tasih>. depannya ya. Caranya oh. kanan dulu, oke? Itu kan Satu dua tiga kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri tanang, kiri, kiri, Jalan, kiri. Oke terima kasih. Dua, tiga, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kiri. oke, okay. bentuknya kecil, ini namanya, ada yang tahu, bukan ya, bukan piano ya, ini namanya, Peking apa namanya, Peking Peking ini asal, bukan ya, bukan dari Kalimantan, untuk cara memainkannya, tinggal dipukul di bagian tengahnya kemudian bagian yang sudah kita pukul, kita tahan dengan jari kita agar tidak menggemar contohnya seperti ini nah, contohnya seperti itu baik, Kak, silakan dipilih untuk yang paling rapi bisa mencoba bermain sudah dulu dimainkan nah, coba dimainkan tokingnya dulu oh, dimainkan dipukul rasa, dipukul nah tahan ya tahan ya habis dikukul pukul dulu nah baru ditahan Oke, nah, ya. cepat nah, cepat terus yuk, coba mainkan nah, tepuk tangan untuk Satria ya nah, seperti itu baik Nah, ya, video yang paling rapi oleh Kak kom so, ya nah, tepuk tangan untuk buat dosen. Baik, di sini saja. aja, sini aja, aja. aja. Nah. Bukan bukan payang. Kalau payang yang ini. Ya, ini biasanya kalau adik-adik ketemu estong bawahnya ini biasanya. Alat musik ini namanya kenong. Apa namanya? Kenong. Kenong. Untuk cara memainkannya hampir sama seperti gong ya. Dipukul di bagian tengahnya. Mari ya, nah, seperti itu. Baik. Yang ini, kawan. Kambing, apa? Kambing. Satu lagi dari dari kerbau ya. Buaya enggak ada. Baik. tak Tak zig Oke, oh, hey. ah, seperti itu ya. Baiklah, silakan. Hai, tak, Hai. ini asalnya dari mana? Jawa Timur, tapi dipopulerkan di Kota Batu ya. Makanya julukannya. Eh, kok siapa yang bilang PDI tadi? Astagfirullahaladzim, kan ya? Sehingga populer kan di Kota Batu, makanya Kota Batu memiliki kan KWB, yaitu Kota Wisata Pantai. Silahkan kita kan haji yang judulnya paling nanti mencoba untuk bermain Banteng. Hai. Kesenian selanjutnya parongan ya. Apa topengnya saja namanya seni budaya di ya, apa -apa, taruh pak tarwaja, tarwaja dulu. Ya untuk memainkan seni budaya, baiknya parongan dan juga wayang kulit. Baik, lalu bidang ketiga yang memegang alat musik dan juga seni budaya silakan dimainkan ya. Bidang ketiga satu dua. Terima kasih telah Sarungnya kalau sampai ini ya. Nah, barangnya, barangnya, Yeah kita coba barang dan supi semuanya siap untuk rapi akan di Asan, <laughs> Asan Ah, Sun, wes. go,